Bisa dibuka aja. ini dedek 3 kilo gula merah 1 kilo, 1 liter menurut petunjuk air yang digunakan itu adalah air yang bebas kaporit tapi saya ini karena orang desa jadi airnya itu digodok dulu supaya mendidih saya mengambil referensi takarannya itu dari google dan tidak disebutkan itu air panas atau air dingin jadi ini dedek ketika dikasih air panas itu akan menjadi banyak ya tapi airnya akan hilang. Jadi besoknya itu harus ditambah air lagi. Tapi karena saya berniat untuk menambahkan air degannya, air kelapanya lebih banyak. Jadi saya pribadi tidak menambahkan air lagi. Pokoknya, Bu. Kenapa? Wes. Ini piyang Bu ini. Ew. Depan semua. Dok, saya juga belum tapi aku enggak setere lo, Pak. Mau Lu ngasinin di wing ini ya, saya ketolong Pak. Saya Aku, nih, aku kan ini anu nah, kan acara Isra Miraj, Cah. Nawi, kan, ke oh, no, pertanyaan. Kan sing dikiki materi kalau kok. Ngeri kan sing dikala divisi itu. Ayo ngomong. Dapat saya angkat tangan. Budi aja ya dia divisi maju. Apa siapa? Apa siapa? Aku harus maju. Oh, divisi ya? Ya, aku jadi maju. Di yang mana? Iya. Enggak, Bu. Tadi dikasih tahu. Aduh. Ya, ya. Lagi bu. Oke, lagi Siapkan seperempat. Gula. Menurut di Google ini itu harusnya menjadi satu wadah, tapi memang sengaja saya buat dua wadah. Nanti untuk melihat ya gimana hasilnya. air kapan? yang sudah tuanya di sini? mulasenya lah yang ini saya masukkan pertama kali ini ini lebih banyak isinya sedangkan nah, sedangkannya ini lebih sedikit jadi nanti ini saya masukin lebih banyak dan sebelahnya saya masukin lebih sedikit harusnya ditakar ya tapi karena saya emang sengaja percobaan apakah kalau tidak ditakar ini jadi selanjutnya masukkan air kelapa yang sudah kita siapkan untuk yang sebelahnya banyak ini. Anggap aja si A ini eh tumpah. Untuk si A ini saya kasih dua bungkus plastik kira-kira berarti 4 liter. Sedangkan untuk si B yang lebih sedikit saya masukkan satu plastik setengah. Jadi kemungkinan 2 liter. Kemudian selanjutnya kita buka dulu EM4-nya. Untuk si A, jadi nanti saya kasih kurang lebih ukurannya itu tiga nya sedangkan yang sedikit saya kasih seperempatnya saja. Jadi ya kira-kira aja nggak dihitung sih, kira-kira segini. Terus kemudian dikocok, kocok kocok, kocok, kocok, kocok, Lalu ditutup. Sampai jumpa besok. dadah hari pertama tutup dalam keadaan rapat jadi ini terlihat di atasnya ini mulai keluar seperti busa-busa warnanya seperti ini ada bintik-bintik putih lalu kemudian ditutupnya itu seperti keras macam ada tekanan dari dalam ya ini hari pertama ditutup rapat lalu kita kocok kocok kocok hari kedua saatnya kita buka Lali. ini si B si B ini bener-bener kuat banget kayak kenceng banget terus penampilan penampakannya itu seperti ini dia tuh berwarna coklat terus dia ketik, kalau diketuk-ketuk itu kayak ke atas gitu, kayak keluar wap-wapnya ini si A, si A enggak terlalu kayak si B tadi tutupnya Paya ngobong -bruk yeah, yeah. nih, nih. koyok hai hai Haiировать tak kok tekan, umur memang dibuka. Ih, Eh. dibuka, Kena Aduh, lu nonggu ora. Mutu eh. kok ya singki? Aduh, lu Wah, ini apa ya? Oh, lu ya allah Paling. kena nek ya. Ambonnya kayak tape, kemudian ambonnya kayak tape. Enak kalau setelah itu, sakit sekali, ya. Luar apa? pada korek jepret, ya. Ada orang ini seminggu iya co so, tutup kena naik oksigen lu bisa ngumpul ke apa blubuk blubuk blubuk blubuk blubuk blubuk blubuk blubuk -blub. iya hari ketiga ini lihat goto senggol aja itu langsung blubuk blubuk blubuk blubuk -blub -blub -blub cantik banget, jadi kayak ada uap di dalamnya gitu bagus baunya juga wangi kalau kata temanku yang anak pertanian itu kalau wangi itu berarti berhasil ya tergantung juga sih ya setelah satu minggu ini belum diaduk ya ini kenapa yang satu ini bersih sih nggak ada putih-putihnya enggak ada itu bersih banget tuh. untuk bau kayak tapi tuh yang satunya itu ada putih-putihnya seperti layar dia tuh nutupi untuk bau tuh enakan ini loh ini yang dos kemarin menurut prosedur setiap hari ini bakteri harus selalu diaduk di tempat yang terbuka maksudnya nggak ditutup rapat ya jadi itu saya nutupnya itu cuma sebatas nutup di atasnya terus setiap hari saya ngaduknya seperti ini nah, ini baunya nggak terlalu menyengat ya nah, jangan, jangan, jangan ditutup. yang ini baunya tuh nyengat banget tapi baunya yang ini tuh baunya yang sedikit ini itu lebih mirip mirip banget man sama ini oh iya ini bakal tak lanjut ya sampai minggu kedua jadi benar-benar nanti dicampurnya jadi satu si A sama si B ini di minggu kedua cuma pengen lihat perubahannya aja ini sudah dua minggu dua minggu pupuknya Dalamnya gini, tapi baunya itu kayak tape, kayak tape manis banget, manis banget. Ini yang satunya habis, tak cocok Ini bunyi lebih manis, mata campur jadi satu, siap untuk digunakan. Ini dua minggunya, ya sebenarnya di Google itu seminggu sudah bisa dipakai katanya buat yang penasaran kenapa nggak dicampur dari awal memang sengaja saya buat dua soalnya saya mikir karena ini tidak sesuai dengan um, ukurannya saya ngawur memang sesuai dengan feeling jadi sengaja saya buat dua nanti seumpama satunya gagal kalau yang gagal itu baunya busuk ya jadi saya buat dua percobaan dan ternyata semuanya berhasil. Semoga kalian juga berhasil. Bye.